serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan kabar bahagia dari idola kita, Leslar tentunya Baiklah sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Kita mendapatkan info dari Bang Boril ya, mengenai acara malam ini Acara Taksik yang akan hadir Bintang tamunya ada Papa Bilar Ini kejutan untuk keluarga Konoha yang menunggu idola kesayangan kita tampil di televisi Kali ini persahabatnya akan disuguhkan Kejutan bahagia lewat acara teleksik di TransTV Papa Bilar disini persahabatnya Ini jago banget nih stand up komedinya Wow ada stand up komedi dari Papa Bilar Ini langsung di hadapan Dodit yang menjuarai stand up ya Ini seru banget Stay tune terus di channel TransTV Karena kejutan spesial akan dihadirkan malam hari ini Pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Disimak juga bersama ya, Jadi kalimat caption yang dituliskan ini info penting Bismillah Jangan lupa malam ini mulai pukul 20.30 Waktu Indonesia Barat ada penampilan Rizky Bilar di program Toxic Hanya di TV. Terima kasih semangat Pasti semangat dong untuk mendukung idola kesayangan kita Walaupun banyak sekali komentar-komentar negatif ya Yang diberikan kepada Papa Bilar Tetap kita sebagai fans sejati Harus selalu positif Harus tetap kompak dan solid mendukung yang terbaik Buat idola kesayangan kita Berikutnya juga persahabat kita lihat nih di unggahan Kalensah Doni memposting video yang sama persahabat ya kita lihat juga Salvok dengan kalimat yang diposting Pak Bos sekarang jago stand up Rizky Bilar wow sekarang sudah jago stand up ya ini bakal seru banget makanya jangan sampai lupa jangan sampai terlewatkan momen keseruan Papa Bilar di acara Talsik malam ini. Kemudian, persahabat disimak juga diunggah ke Yorna Kali ini mengunggah video nih, momen saat Papa Bilar bernyanyi diiringi piano oleh Katengku Safik ya. Wow, oleh pos, tetapi kita bahagia sekali melihat ekspresi dari Papa Bilar ya. Ekspresi bernyanyi yang paling ditunggu-tunggu oleh warga Konoha. Mudah-mudahan, karya-karya terbaik oleh kita semakin banyak diminati oleh semua orang. Dan semoga karya-karyanya... Semakin booming dan trending Kemudian juga persahabat ya kita lihat Ini ada momen video ini Abang Fatih Bersama Bunda Les di kejora. Ternyata persahabat ya BBL ini seperti bapaknya Sering naikin alis ya Aduh cute banget ya pokoknya Memang idola kesengan kita ini selalu bikin bahagia banget ya Momen ini pun diunggah kembali Oleh sahabat ditingan sekolah Selar. Disini memang juga di kalimat caption yang dituliskan Bener kan? Ini baik narsis banget, suka naik-naikin alis kayak papanya <laughs> Ini cute banget ya, Masya Allah Hingga komentar pun banyak sekali diberikan Dari Nonon mozat mengatakan, Masya Allah Gemos kalau lihat bayi, cuma singletan katanya tuh ya Bahagia sekali ini warga Konoha Mendapatkan asupan vitamin bahagia dari idola kita Dan berikutnya juga bersahabat ya Dari akun Leslar anda love Mengatakan di kalimat komentar, Masya Allah Yang anak papa banget deh Apapun persis, Papa Piana katanya tuh, masya Allah, banget ya. Pokoknya bangga, bahagia sekali punya idola yang luar biasa, seperti Lesti dan Pilar. Kita juga masih menunggu cedukan terbaru dan kabar baik selanjutnya di malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru, kabar baik, dan bahagia dari Lesti dan Bilar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang, ucapkan Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.